Untuk <coughs> knalpotnya, knalpot full system dari header sampai ke belakang pakai punyanya Wardi. Tapi full. kalau yang center pipe nya custom di Burhan, Burhan knalpot full stainless dua dim. Ini udah pernah Dino? Dino udah? Ini berapa HP ya? Waktu sesudahnya final tuning itu 144. Kalau sekarang ya mungkin dengan ganti puli crankshaft sama cam sama rimer throttle ya paling paling naiknya ya enggak banyak lah 150an apa? tapi sudah naik lumayan banyak ya dari aslinya sekitar 100 109-110 berarti naik sekitar 40an ya? 40an untuk torsinya? kalau torsi ya sekitar 100 sampai 110-15 tuh mungkin 100-an lah torsi ini Dibuat harian buat keluar kota juga. Iya. Harian iya luar kota iya. Pernah ini lari berapa Mas untuk top speednya? Top speed gigi 3 itu di RPM baru mau 6000 itu sudah jalan 200 200-an. Oh. Gigi 3 banget. Gigi <laughs> 3-nya. Tapi karena kaki-kaki udah proper Iya ada apa? strut bar. Kalau mobil sih sebenarnya yang paling penting ke nya kan percuma kan kalau punya mesin kenceng tapi kaki-kaki nggak -kaki proper kan bahaya juga bahaya juga tapi kalau ini mesin kenceng tapi di.. kaki-kaki yang proper biar aman lah iya karena amit-amit jangan sampai lah. <laughs> safety first lah mau kenceng mobilnya tapi kalau pengereman kaki-kaki nggak dipikirin ya sama aja store nyawa store namanya nyawa. Oh ya, Mas, ini kan tadi lampunya udah kita bahas. Belum sempat kita coba nyalain, yeah. kan? Gimana kalau dinyalain? Coba dinyalain yeah. aja. Ini asli kuning, apa bisa ganti? Bisa ganti warna. Kalau enggak di dim warnanya kuning. Kalau high beam, putih, aduh, putih, huh. coba ya. nah. Kita coba nangkep di sini, aman nggak ya? <laughs> aman <laughs> ya? Sekali tak lah di.. di dengerin suaranya yeah. boleh kita coba kenapotnya kita tutup dulu oh ya yeah. ini tadi belum sempat dijelasin ini juga di repaint oh ya yeah. ini repaint awalnya pakai cuman kayak ya motif-motif bendera Jepang lah eh uh. oh, kok Jepang sih jadi eman lah terus habis itu berhubung banyak yang sama sama uh. akhirnya kita bikinin tambahin terang. ini iya Gabutnya anak di kafe gini. Kayak. Gabutnya anak di kafe. Gabutnya bisa jadi gini. Apalagi nggak gabut. <gabutnya> Yowis, kayak gini kan. Gabut di bengkel kan. Ya wes main pilok. Ciprat-ciprat di Gabut bisa keren. Kalau niat lebih keren lagi. <gabutnya> Oke okay, kita coba kenal potnya aja. <laughs> Adem ya, nelponnya ya. Leg masih ngebas lah, Bas dingin enggak terlalu, terlalu yang apa kering gitu enggak, enggak terlalu kering. Soalnya biar tau kenapa kalau mobil Toyota yang bensin, hmm? kalau digarapnya udah main mesin tapi kenal terlalu cempreng beda. Kalau mobil Toyota yang spek sentol atau gimana ya, ah. yang bener-bener spek balap ya. Cuman kalau masih dipakai harian. Masih enakan pakai kenapot bas Daripada yang Daripada kering? Daripada yang kering Saya nggak Kalau Yaris, khususnya Yaris standarnya kan header 41 ah. Terus ini taruh jadi 421 Jadi hmm. 421 itu mainnya main tarikan tengah ke atas Bawahnya? Bawahnya yang isi sih Cuma nggak? Lebih, lebih apa ya Secara grafiknya lebih naik urut lah Daripada Standartnya 41 Sama kalau pakai kenapot yang terlalu kering lebih ngempos nggak tahu kenapa nggak ngisi ya nggak ngisi sama juga kalau kenapa kering kan apalagi ini pop and bang gak enak sama yang belakang iya eh, bener soalnya <laughs> like, waktu ledasnya ya lumayan ngagetin lah yang kenapa ngebas aja masih ngagetin kok ini kameramen <laughs> tadi <laughs> kaget <laughs> <laughs> apalagi kering yuk melompat rono yeah enggak, <laughs> maka enggak tahu ya, cuman kalau bedanya, kalau mobil yang remap hmm. main, pingin-pongin-ponginnya kan masih pakai gas ya ha. cuman kalau yang setelannya ini atau mungkin dari setelannya Cusopnya di RPM tertentu, ada kadang kayak mungkin bisa dibilang kayak launch control cuman kalau Matic kan launch control kalau waktu posisi jalan hmm. dia cuma di 2500 jadi kayak tadi kan dengan kayak grrrr itu biasanya kayak modul launch controlnya nyala otomatis jadi ikut ke sensor berarti nggak bisa itunya. dimatiin manual nggak bisa soalnya beda kalau pakai dash tag dia ada selektornya sendiri sama ada modul launch controlnya sendiri oh cuman kalau yang tak pakai ini udah include semua jadi flat otomatis shifter, langsung ya? shifter <coughs> flat shifter biasanya kan matik kan ada nglek ya ha. shiftingnya ada pakai softwarenya flat shifter itu jadi juga secara Gampangannya lah di mobil diesel tuh pakai transco, tapi nggak tahu ya. Kalau ada sing bilang gearboxnya Yaris sama Innova sama, tapi masih belum belum nyoba pakai transco dan belum ada sing orang pasang transco di metiknya Yaris. Mau dicoba gak ini? Kira-kira? Masih belum tahu ya. Nunggu jebol lah, lah nanti. Dicobola lagi. Dicobola mana? Tapi ya jangan lah, jangan jebol lah Ini ke depan ada project gimana lagi nih project next project lah ya gampangannya project ah. tahun ini nambah karbon sama pakai body kit. tapi bodykitnya masih sensor, sensor ya sensor aja. kalian harus tetap jadi, stay di tunggu aja lah. Auto Art Channel biar nanti kalau ini sudah bodykitnya datang sudah jadi kita bisa review lagi karena ini masih rahasia masih dirahasiakan masih panjang ceritanya. Berarti nanti buat kontes lagi berarti Kalau tahun ini Tahun ini ya kalau body kit Ya mungkin masih bisa harian tapi Kayaknya kok terlalu berlebihan lah Mobil berbody kit dipakai harian Berarti ya harian kalau weekend aja lah Ya kalau pengen aja ya dimain Enggak full harian Kalau sekarang ini full harian Full harian Luar kota pakai ini Tadi masuk sini ya Plan karena yang depan sana kan uh. agak lumayan kan apa hancur tengahnya heeh uh -uh. nah, ya udahlah namanya mobil kan modif sama ngeceperin mobil kan resikonya ya nggak seru loh. jadi like, percuma sebenarnya main mobil kebanyakan sambet ya gak jadi <tuh> iya benar <tuh> benar toh <tuh> tapi ya itu asiknya pakai mobil saya <tuh> kayak ada tantangan tersendiri gitu lebih enak nek kan serok srok, -srok gitu. <laughs> Padahal ada yang rusak kan. Berengaltre cepong. Apa mang ya? Tengok mah dicek. lo, Loh, ini bocor. <laughs> Tapi masih aman kok. Sejauh ini dari ya, hampir 2 tahun lah mobil ini jadi hampir 2 tahun. Dari awal 2020 sampai tahun ini masih aman. Ya paling kalau gesrot cuman ban tapi kalau bawa-bawanya mobil aman semua paling cuma korbannya ban berarti ya? iya korbannya ban cuman ban juga gak terlalu parah sih kalau pas pasan banter baru baru? ya, keselat-keselat tipis ah. saya kan kebantu kalau lover kan kalau lovernya ada softwarenya sendiri jadi masih aman masih empuk masih aman masih okelah okay buat daily ya? iya Enggak keras-keras banget nah ini mobil kedua apa mobil gimana kalau mobil ini mobil kedua yang di mainnya itu lanquisernya oh lebih mobil-mobil tinggi mobil ya mobil tua mobil tinggi dulu kenapa kok? kok kepikiran main gini gimana dulunya nggak suka jujur ya dulu nggak suka mobil trondol sama Ceper lebih suka ke mobil keluarga, tapi berhubung ikut ke salah satu klub keracunan kan, ya udah bari ketemu kan, tiap ya ketemu kok tinggi mas mobilnya ya udah cair no, depan per pertamanya way. pakai perpotong, terus juga lihat bawa mobilku kok ugal-ugalan, macet-macet tol, ya udah akhirnya kaki-kaki sama ultra racing full set itu tadi langsung ya? biar lebih proper biar aman kalau nikung amit-amit kan pakai pakai berpotong nikung terus biarnya coplok kan gak lucu mas <laughs> bener ini per copot gak terus gak lucu Apalagi banget ya, naik, biasanya kan ada kan naik ke gambarannya kayak naik ke tempat yang ada tinggi kan ngambilin miring-miring kan pernya-pernya copot wah selesai mas, selesai <laughs> apakah kalau kena aman, ada presnya ada kuncinya sendiri nggak bahaya nggak bahaya apalagi kalau pakai ultra racing kan lebih rigid di kaki-kaki eh jadi seharusnya mobil itu nggak apa sih nyilang gini ya uh. mobil bisa gerak semua kalau pakai ultra racing mobilnya cuman depan cuman belakang depan belakang seimbang lah seimbang mainnya imbang body rollnya nggak terlalu gini iya yeah. jadi enak uh, uh. masih enak masih wajar lah kalau dipakai harian masih wajar, nggak sih terlalu bener-bener kuras kayak bang mobil yang bener-bener ceper, gak mobil statik ya? Kalau mobil statik kan ada, ada sih ceper nggak pakai perian. Tapi kan itu nggak bisa buat harian. Ya, maksa kan. Buat harian bisa, tapi ya resikonya ditanggung. Resikonya pasti ya bumper, ambrol. Apa? Akhirnya malah ini keluar cuan banyak yang harus di maintenance lagi maintenance yang aman-aman aja lah ini? keluar uang kan? ya gak terlalu banyak boleh buat, betulin lah ya maksudnya beda kan ya mobil yang cuepar ya, ada yang mungkin kaltre jebol ya apa uang lagi cac <laughs> kalah, uang lagi ya. keluar, uang kan? lagi, uang lagi akhirnya, wes, nanti dikenalkan aku nanti cuman Mek. kalau, sing, ini kan, itu kan, kan masih tinggi lah dua jaringan belakang Iya, masih dua jari. Sejari. Cuman kalau dinaiki baru depan belakang imbang satu jari nempel. Masih oke okay lah kalau ini buat harian, nggak iya. nggak nggak yang terlalu nggak terlalu menyiksa. Nah. capek, soalnya mobil yang menyiksa. Wes wes capek bangun ngenteni, dipakai monges capek mana? Capek loro pak. Oke okay, guys. Kita sudah bahas review singkat Yaris ini Nah, kita mau coba jalan Naik Yaris ini Gimana sih rasanya pakai mobil sekeren ini dan seceper ini <guruh> Karena sama Mas Marcel ini buat daily Daily. Mobil seceper ini buat daily Ya wajarlah ini ada, ada add-on lagi, <guruh> <atau lipa> lagi. <guruh> uh, Kita sudah ada di dalam Yaris suspensinya masih enak ya, pantas dibuat harian uh, masih enak ya dibilang terlalu empuk ya, nggak terlalu empuk, dibilang terlalu keras ya, nggak keras untuk masih mobil seceper ini sih masih, masih oke okay ya? nggak ya. terlalu lompat-lompat ya mau nyaman kayak mobil tinggi ya nggak bisa nggak bisa tapi ini masih cukup oke okay lah si enak, kalau jalan di kota-kota masih bisa tapi kalau yang terlalu modif ekstrim kan, agak ribet ya susah dibuat harian, uh -huh. kalau ini masih oke okay. mesin cukup, suspensi ya enak kalau suruh kedap suaranya ya nggak bisa ya karena ini sudah Memang trondol semua trondol, <laughs> sudah ada posisi duduk pakai jok ini enak juga ya? posisi duduk pas, soalnya kan ya, ngukur sendiri ya. jadi ya, custom enak, enak, ya custom. Untuk nyender aku, <laughs> soalnya <laughs> buat klasik ya yes, lumayan lah. Ini nggak lumayan lagi, ini lebih dari cukup ini untuk metik. <laughs> metik ya yes. cukup lah, yang cukup. Gak terlalu over power juga kalau metik. Kalau manual wajar lah ya. Nah manual wajar soalnya kan. Oh ya remap manual, ganti kampas kopling racing ya soalnya enak. terlalu ngerep banyak banyak. Like metik ya memang mau gak mau harus banyak yang diganti, dirubah kalau ini untuk kelas klasmatik sih cukup Boleh lah lebih dari cukup lah ini 2.01 dulu 10.08 itu waktu remap lumayan ini ya, delapan ya termasuknya kenceng sih, bukan lumayan yeah. <laughs> untuk klasmatik lho, klasmatik ya. ya kalau manual mungkin bisa lebih dari itu ya uh -uh. Manual, manual kalau pakai dash tag sama bawanya bener 10.5, 10 kecil, sepuluh dua, sepuluh Kalau matic kan memang kalahnya di startnya, iya. Kalau tapi kalau main long track mungkin kalau ada track 402 ya, jadi menurut empat mungkin masih enak, masih bisa lah, masih lah kalau bisa 402. lah. Karena kalau 201 terlalu pendek lah, secaranya. terlalu pendek untuk matic ya udah lumayan maksa, <laughs> iya maksa kalau Matic masih pakai kalau nggak pakai ATF ya ATF itu kan Transmission Cooler hmm. kalau nggak pakai ATF, 5 kali dipakai jalan 5 kali maksudnya drag 5 kali, panas kan gearbox hmm. dia agak, agak slip, jadi, apa ya, nggak bisa, masuknya nggak bisa responsif kayak tadi misal, tak bawa gigi 1 oh. tret, tret, itu nggak bisa, kalau posisi gearboxnya panas berhubung ini udah pakai ATF yang gede sehingga harusnya buat Innova apasan Yaris. <laughs> <laughs> Jadi dingin gearbox masih aman. Oke, mungkin segitu aja review singkat Yaris ini. buat kalian jangan lupa subscribe channel Auto Art dan IG-nya Mas Marcel. IG-nya Fat Mafia, F, -A, -T -M -A, -F -I A Oke, segitu aja. Selamat sore, sampai jumpa.